Bapak itu yang saya tahu selama ini itu kurangnya sederhana sekali. Dan kesukaan Bapak saat ini singkong goreng, jagung rebus, terus lento. Lento itu dari ketela kita parut, kasih kelapa, digoreng. Sama bakwan, bakwan jagung atau bakwan sayur. Itu, jadi tahu tempe, bawan, wah itu pasti.